Ada banyak hadis yang bisa kami bacakan di sini tentang surat Al-Kahfi keutamaannya. Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim. Gitu ya. Di sini riwayat Imam Muslim adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man hafizha asra ayat min awal suratil kahfi ushimu minad dajjal. Barang siapa yang hafizah bukan membaca saja. Hafizah itu anda pelajari, anda pahami, anda baca, anda amalkan isinya. Itu hafizah. Banyak orang kemudian coba membaca saja. Padahal hadisnya berbunyi hafizah, bukan Quran. Bagaimana mau bisa menjaganya, mau bisa mengamalkan. Kalau kita tak paham, betul kan? Nah, kata Rasulullah man hafizah. Barang siapa yang menghafal. Ashro ayat 10 ayat. Min awali suratil kahfi. Dari awal-awal surah Al-Kahfi Usimamina dajjal maka dia akan dijaga oleh Allah dari fitnah dajjal. Nah, maka mempelajari 10 ayat pertama ini penting ini. Karena apa? Hari ini banyak orang terkena fitnah dajjal. Dajjalnya belum ada tapi fitnahnya udah kena. Para ulama mengatakan di akhir zaman dajjalnya belum ada, fitnahnya sudah ada. Makanya kata Rasulullah Man hafidhu asyra ayat minal, min awali suratil kahfi dajjal Allah jaga dari fitnahnya dajjal bukan dajjalnya fitnah dajjal apa fitnah dajjal ustaz dunia orang lebih cinta pada dunia itu fitnah dajjal bekerja mati-matian Giliran maaf maaf ya untuk keluarga nggak mau mati-matian itu fitnah dajjal itu untuk dunia mati-matian untuk agama ya sedang-sedang ajalah Game itu kata para ulama, ya itu termasuk fitnah dajjal. Maaf, orang yang mati matian musik juga masuk terfitnah dajjal. Ini mati matian loh, hidupnya tanpa musik itu hambar. Musik aja isinya. Maraknya perzinahan itu fitnah dajjal. Maraknya maaf orang orang yang melakukan uh, kumpul kebo, ya, itu fitnah dajjal yang sehari ini luar biasa. Itu itu diantara fitnah dajjal. Jadi kenapa kita tidak dijaga dari fitnah dajjal, itu kita tidak hafiloh. Salah satunya tidak menjaga 10 ayat awal surat al kahfi Wallahu wa'alaikumussalam.